Halo Rahayu semuanya, balik lagi di channel aku Keluarga Tumbuh Semoga kalian selalu sehat, waras, selamat dan bersemangat tentunya Kali ini aku sendiri, nggak sama anak aku Karena anak aku lagi nonton TV di kamar aku Jadi aku pinjam kamarnya Mumpung ada waktu sendiri, aku mau lanjut lagi uh, sharing Bukan, ya sharing ya, istilahnya ya Tentang pengalaman aku menerapkan loa di dalam kehidupanku Dan apa aja sih yang aku lakukan gitu Bagaimana sih um, aku menerapkan itu ke dalam kehidupan sehari hariku? Mungkin bisa jadi sedikit apa inspirasi buat kalian gitu, inspirasi yang baik tentunya ya. Dan sebelumnya aku terima kasih banget nih gitu, karena ternyata banyak banget yang respon bahkan sampai DM ke Instagram pribadi aku gitu, tanya tentang kak apa step selanjutnya yang harus aku lakukan, kak begini begini begini ya atau ada yang sekedar mengucapkan terima kasih gitu. Uh, tapi terima kasih banget kalau bisa uh, membuat dan memberikan energi positif ke kalian, membuat kalian lebih bersemangat untuk mengejar mimpi-mimpi kalian. Karena begitulah ya manusia, kita selalu terhubung dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Entah gimana caranya, walaupun lewat dunia maya atau tiba-tiba um, ketemu, kenal gitu aja, pasti kita selalu terhubung dengan orang-orang yang selalu sefrekuensi sama kita. Lanjut ke pengalamanku mengenal loa. Dan ternyata setelah aku memperdalami dan mempelajari lagi pengalaman-pengalaman orang sebelumnya Terus membaca teori-teori di buku tentang law of attraction atau video-video gitu ya Dari orang-orang yang sudah berhasil menerapkan ini di dalam kehidupannya Sebenarnya ya kita semua itu terhubung dengan hukum tarik-menarik Itu yang aku sadari ya Bahkan kita pun sering melakukan itu dalam keseharian kita Cuma perbedaannya adalah Manusia itu sadar atau tidak sadar melakukan itu. Gitu. Nah, bagusnya buat kita yang sudah sadar dan mengetahui ilmu tentang law of attraction ini, kita bisa jadi tahu nih mau menggunakannya untuk apa, mau menarik apa yang ingin kita dapatkan di dalam kehidupan ini, dan kehidupan apa nih yang mau kita jalani esok hari. Kalau flashback ke masa lalu aku di uh, saat aku masih remaja, ternyata aku pernah uh, melakukan visualisasi dan dramatisasi asik. <laughs> dramatisasi, maksudnya gini, aku pernah berpura-pura menjadi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi waktu SMA, suatu ketika orang tua aku tuh membeli satu buah buku uh, berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, kalian tahu kan pasti. Nah. Um, dari saat itu aku termotivasi untuk uh, mengejar pendidikan setinggi-tinggi mungkin, walaupun pada saat itu keadaan ekonomi keluargaku tuh sepertinya tidak mengizinkan aku untuk uh, bisa kuliah, support kuliah gitu. Cuma orang tua aku tuh selalu uh, mensugesti aku dan mensupport aku dengan, ya sebenarnya secara finansial uh, kami Kayaknya nggak bisa mulihin kamu, tapi kamu harus tetap berusaha. Kalau kamu yakin berusaha, kamu bisa pasti kamu bisa kuliah setinggi-tinggi mungkin. Itu yang selalu orang tua aku sugestikan ke aku kalau atau doa ya doa doa orang tua selalu kayak gitu. Makanya nih kalau kalian udah punya anak jangan pernah berbicara yang negatif ke anak kalian. Kalau bisa sedari dini terus bisikin di telinga mereka bahwa, nah kamu akan menjadi orang yang sukses, orang yang soleh, orang yang Uh, bahagia orang yang kaya raya orang yang pintar mendapatkan pasangan yang baik gitu kita harus sounding itu terus karena kita dari dari kecil saat dia tidur jangan pernah berkata kamu tidak bisa nah, dari situ aku percaya kalau anak yang bisa sukses itu adalah anak-anak yang memiliki orang tua yang uh, bisa memberikan doa positif kepada anak-anaknya. gitu Oke lanjut lagi, setelah aku membaca uh, buku Laskar Pelangi itu, setelah aku membaca buku Laskar Pelangi itu aku jadi termotivasi dong. masa orang dari um, desa pedalaman bisa kok kuliah sampai ke Eropa gitu, apalagi aku yang sudah uh, tinggal di kota besar, dimana untuk menuju ke sana tuh harusnya lebih mudah gitu, jadi Aku termotivasi lah dan aku yakin Apa yang aku lakukan selanjutnya yaitu mencari teman Gak tahu aku kepikiran aja saat itu mencari teman yang mahasiswa Jadi aku e, perbanyak teman yang mahasiswa Dan kalau pulang sekolah aku suka e, mampir ke kampus-kampusnya mereka Jadi bawa salim gitu terus main ke kampusnya mereka terus main ke perpustakaannya terus sekedar cuma jalan aja muterin kampus, terus nongkrong jajan di kantin gitu. Jadi bawa buku, pakai pakaian mahasiswa gitu lah. Terus jalan kayak aku, yaudah aku ngerasa aku mahasiswa situ gitu. Dan ternyata memang uh, apa? aktingku, kepura-puraanku menjadi mahasiswa itu terwujud. Setahun setelah aku lulus, aku benar-benar bisa berkuliah akhirnya di salah satu institut seni yang memang aku uh, minati, aku tunjuk dan aku pilih untuk aku melanjutkan pendidikan di perkuliahan gitu dan diterima gitu diterima dan nggak tau gimana ada aja rezekinya padahal itu kalau secara logika itu di luar daerah, jauh dari keluarga sedangkan orang tuaku uh, secara finansial sangat tidak bisa, walaupun saat itu SPP-nya rendah, tapi pas aku keterima di sana tuh rejeki tuh kayak ada aja gitu loh. Orang tua aku bisa bantu aku untuk bayar SPP setiap semester, dan aku punya rejeki cukup untuk bayar kosan, makan, dengan bekerja di sana gitu, jadi... Kayak jalannya tuh ada aja, mulus gitu. Jadi, itulah kenapa kita perlu uh, berafirmasi, kayak menulis, menulis itu tuh sebenarnya melatih alam bawah sadar kita. Kita mengirim sugesti positif ke otak kita sendiri dengan kata-kata terima kasih, "Ya Tuhan, saya bersyukur, uh, saya sudah menjadi ini, saya sudah mendap, saya sudah memiliki..." Blablabla. Jangan pakai kata ingin karena ketika ingin itu kan berarti kita tidak punya, jadi kita pengen punya. Jadi, kalau... Afirmasiku tuh kita aku sudah punya. Aku merasa sudah punya ketika aku merasa sudah punya. Pastikan tidak merasa ingin lagi, ya kan? Iya, ketika kamu sudah merasa punya, sudah memiliki sesuatu, pasti kamu tidak ingin lagi gitu. Jadi, makanya, ketika kamu berafirmasi sekali, kamu merasakan feel kamu sudah memiliki, kamu sudah mempunyai kehidupan yang uh, kamu ciptakan dalam anganmu. Habis itu, lepaskan, biarkan alam semesta bekerja, karena ketika kamu sudah memiliki, kamu tidak akan ingin lagi gitu. Tapi nanti, entah gimana, pokoknya jalan hidupmu tuh kayak e, nunjukin kamu harus kesana, harus kesini. Nah, itu setelah, itu setelah afirmasi ya, setelah aku afirmasi, biasanya aku visualisasi bagaimana caranya aku bervisualisasi. Aku harus mengirim pengalaman ke alam bawah sadarku, cara memberi pengalaman ke alam bawah sadarku itu gimana ya, dengan melihat. Menonton, misalnya aku pengen bisa jalan-jalan ke Amerika gitu ya Misalnya ya aku lihat aja video-video suasana pedesaan di Amerika Atau daerah-daerah di Amerika yang ingin aku tunjungi Aku tinggal searching Youtube aja, sekarang kan gampang ya Tinggal searching di Youtube, terus aku lihat, aku visualisasikan Oh ternyata Amerika seperti ini ya, wah ten wah enaknya akhirnya aku udah bisa kesana aku udah merasakan bisa kesana kita kan akhirnya mendapat experience kan kita memasukkan experience ke dalam alam bawah sadar kita plus sugesti sugesti ke alam bawah sadar kita bahwa kita sudah benar-benar merasakan berada di sana gitu nah setelah itu kita lakukan udah biarkan saja nah afirmasi dan visualisasi yang kita lakukan itu pasti akan merubah attitude kita ya itu pasti bakal merubah attitude Bahkan bisa merubah mindset kita, pola pikir kita Fokusnya tuh ke goal kamu dulu Kamu sudah menjadi apa gitu Bukan fokus ke apa yang harus aku lakukan Enggak, ketika kamu udah dapat energi itu Energi bener benar kamu sudah memiliki Sudah bersyukur, sudah bisa, sudah berhasil Baru abis itu otakmu nanti Yang akan mendorong kamu untuk Ngasih ide gitu loh Ide Oh aku harus membaca buku ini nih Aku harus ikut seminar ini nih, oh aku harus ketemu si A nih, kayaknya dia tahu nih bisa bantu aku untuk ke sana Gitu, tiba-tiba tuh otakmu tuh kayak cerdas, enteng, dan ketika kamu baca materi-materi yang kamu butuhkan untuk kamu bisa menuju ke sana itu tuh kayak encer gitu loh, itu. Misalnya kamu pengen jadi musisi yang tadinya kamu sulit banget ngebaca not balok, tiba-tiba kok encer banget ya gue baca not balok. Itu loh, itu perubahan-perubahan. Itu dalam diriku yang aku rasakan saat aku menerapkan loha gitu jadi bukan tiba-tiba jeding dateng bisa jadi aja gitu tapi kalau aku pengalaman pribadiku ya diriku dulu yang berubah tubuh kita itu butuh proses untuk mengeluarkan energi untuk menyamakan frekuensi kita dengan sesuatu yang kita tuju itu gitu kalau kita menuju ke sini atau kita frekuensinya masih di sini otomatis untuk bisa berada di frekuensi ini kan harus ada perubahan dulu dalam diri kita Jadi otak otak ini yang membantu kita untuk merubah mindset dulu Alam bawah sadar kita sudah tersugesti dengan afirmasi yang kita uh, bentuk Kemudian alam bawah sadar kita mendorong otak kita Untuk jadi cer lebih cerdas, lebih nonton kita Kemana nih apa yang harus kita lakukan Setelah itu baru badan kita dibawa kemana Nah setelah badan kita bergerak, nanti kita bakalan ketemu orang-orang atau sesuatu yang ngebantu kita untuk mencapai ke mimpi kita itu. Jadi misalnya dalam perjalanan kamu menemukan orang-orang yang memang tiba-tiba datang ke kehidupan kamu, kamu terima dengan baik, siapa tahu memang itu yang akan membuat kamu menuju ke sana. gitu yaitu sih yang aku rasakan ya, perubahan-perubahan attitude, terutama attitude dan pola pikir dalam diriku itu yang benar-benar 180 derajat berubah yang darinya misalnya aku nggak ngerti hal a jadi ngerti gitu jadi lebih mudah memahami hal a itu dan hal, dan a itu ternyata membantu aku untuk e, menggiring aku untuk menuju ke mimpiku itu iya e, dede <laughs> seperti itu guys jadi setiap orang punya goal hidup dan tujuan hidup beda-beda ya ada yang ingin punya pasangan yang uh, baik, ada yang ingin uh, menjadi memiliki profesi tertentu, ada yang ingin berkelimpahan secara materi yakin aja semesta itu sudah menyediakan semua yang ada di bumi ini untuk kita tinggal kita mau menjemput atau tidak, kita mau meraihnya atau tidak. Kamu bisa menonton video ini ya berarti kamu sudah uh, berada di frekuensi yang sama dengan aku gitu kita semua di sini tuh dengan frekuensi yang sama dan caranya menilai apakah kita mendapati perubahan di dalam diri kita adalah kita flashback aja deh lima tahun ke belakang apakah kita masih ada di zona yang itu itu saja atau sudah meningkat atau malah tambah turun gitu makanya makanya dalam ilmu loa ini penting banget kita untuk memfilter apa yang akan kita, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita sentuh, kita rasakan, dan kita cium. Karena semua itu memberikan memori ke alam bawah sadar kita. Dalam hidup kan kita punya tujuan ya, pasti pengen yang enak-enak kan, yang bahagia-bahagia. Pasti persoalan itu pasti ada, tapi kalau kita jalani dengan kesadaran, persoalan itu tuh jadi kayak jalan gitu aja gitu. Karena kita punya keyakinan, realita, kehidupan yang... Uh, sudah kita gambarkan sendiri di alam bawah sadar kita gitu Jadi persoalan-persoalan yang muncul kemudian jadinya rasa syukur gitu Itu sih yang paling berdampak banget dalam hidupku Rasa syukur, rasa berkelimpahan yang uh, Tuhan kasih ke kita tuh banyak banget sebenarnya Bahkan di hari ini uh, kita bisa hidup, kita masih hidup bisa sharing, bisa saling memberikan informasi seperti ini tuh kayak Apalagi masih hidup kita masih bisa bermanfaat buat orang lain tuh kayak Beruntungnya gitu loh hidup kita, apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu inginkan, terus kamu kejar, terus kamu afirmasikan, terus kamu tulis dalam bukumu, kamu buat jurnal setiap hari tentang apa yang mau kamu lakukan besok. Jangan pesimis, jangan menyerah, kita semua pasti bisa mendapatkan kemewahan surga dunia yang Tuhan berikan ke kita, oke? Okay? Terima kasih untuk yang udah like dan subscribe. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin kalian punya pengalaman? Sudah berhasil Wah. mendapatkan ke, uh, apa yang kamu afirmasikan kemarin? Mungkin uh, bisa kamu sharing nanti ke aku. Bisa DM atau uh, tulis di kolom komentar. Oke, okay, see you. Bye-bye.